Mr. Nobody E 5 Hari ini saya akan membongkar Motor listrik dari Winfly N9 Pro ya Kita bongkar sampai kelihatan dalamannya Apa aja yang ada di dalam N9 Pro Seperti apa bentukan dalamannya N9 Pro Kita lihat sasis-sasisnya juga N9 Pro Kita membutuhkan apa aja yaitu kunci ukuran 10 sama open. Ini juga ukuran 10 ini. Ukuran 10 sama ukuran 11. Tapi yang dibutuhkan ukuran 10. Yang pertama kita bongkar dua baut sini sama dua baut di dalamnya ini bagian baut ada dua bagian dalam ya, sebelah sini sama sebelah sini mari kita bongkar setelah eh, empat bagian skrup sudah terlepas sana juga terlepas empat ya kan kita bisa angkat bagian joknya ini ya Nah, di sini kita bisa melihat sudah bisa melihat MCB, dalamanya kan perkabelan sudah terlihat. Juga terlihat kontrolernya ya. Di sini juga ada baterai. Di bawah jok ini ada baterai. Nah, sekarang nah sekarang kita bongkar bagian depannya. Di bagian depan ini ada empat, eh, ada delapan skrup. Bagian atas ada dua, bagian samping atas kanan kiri ada dua, bagian tengah kanan kiri ada dua. Di bagian bawah juga ada dua, kanan kiri. Di bagian mana saja skrupnya itu? Nah. Di atas eh, di bawahnya setir ini ada kan di sini lubang skrup ada dua kanan kiri terus bagian pojok sini pojok atas kanan kiri terus bagian di tengah ini tengah juga ada ada juga bagian tengah itu kanan kiri terus bagian bawah juga ada kanan kiri caranya caranya itu bagian sini Bagian atas sini kanan kiri tarik pelan sampai bengkang Sedikit tarik yang kanan yang kiri juga ibu juga Ikut bengkang Ikut ibu bengkang ibu ini juga bengkang tariknya cuma pelan pelan pelan pelan nah setelah yang atas buka, terus bagian bawah bagian bawah nah ya. jauh kelana aja karena terkait kasar nanti kata terus sebelah kiri bagian kanan sekarang seperti ini ini langkah kedua nah setelah terbuka begini ada soket lampu dilepas uh, ini namanya soket lampu Seperti ini namanya untukan casing bagian depan N90 ya N90 Nah, ini penampakannya. Kelistrikan bagian depan yang ditutupi dek depan itu ya, seperti ini penampilannya. Ini soket-soketnya sudah waterproof, tapi sebagian juga ada yang belum waterproof. Contohnya cut-off, rating, terus soket lampu juga belum waterproof. Tapi insya Allah aman. Ini soket lampu saya kasih. Lem bakar ya, sama solasi ala kadarnya seperti ini ya penampakannya. Terus di bagian bawah sini saya kasih plastik untuk menanggulangi cipratan dari bawah ke atas. Yang ketiga itu kita buka panel bagian sini ya. Buka panel yang sebagian sini. Ini ada tiga skrup ya ini skrup yang pertama nah sini ada dua skrup di depan ya bagian ini sama bagian ini terus ada juga di bagian bawah nah ini bagian ini ya jangan sampai lupa ada tiga bagian Setelah itu kita tarik ya, ke depan kita tarik ke depan, ya. itu ya, pelan-pelan loh. -pelan sekarang kita buka panel yang sebelah kanan. Ada dua bagian ya, kanan kiri. Nah sekarang kita bongkar bagian depan ini, terus bagian sini, terus bagian dek, samping sama belakang. Ada sekrup di bagian depan sini ya, ada dua, kanan dan kiri. Terus di bagian sini juga ada sekrup, kanan kiri juga jangan sampai terlewat ya Nah ini penampakannya skrupnya ya yang dilepas bagian sini terus bagian bawah situ kanan kiri ya Hai beliau kiri juga ada ini terus bagian sana juga Kita buka bagian depan, bagian belakang, di sini juga ada ya. Kita coba pakai min ya. Bukanya. Nah, sini bisa lihat penampakan baterai langsung. Misalnya ini, kita mau cek-cek keadaan baterai bagaimana bisa lewat sini langsung buka sekrup dua itu aja cukup nanti bisa lihat ya kita bisa melihat kondisi baterai posisinya gimana aman atau tidak gimana Ayo kita bisa melihat kondisinya nah. Kalau sekrupnya ada enam, karena saya lupa. Terus kita buka di bagian sini ya. Terus kita buka.